<tuh> Mau dibawa kemana? Wow, loncat dari sana, berani enggak? Hah? Berani nggak loncat dari sana ke sana, kayak TTP di harus berani dong. Jangan gitu, atuh yang bener, masa kebalik gitu ah. Apa Jangan keluar dong. Masukin tempat sepatu di sini. Masukin rak sepatu. Dah. Dah tutup pinter Udah biarin kita gitu aja. Udah biarin. So. Awas ada ayam mau masuk. Sok main sana. Main atau yang benar? <tuh> berenang gimana berenangnya? Jangan dikeluarin Gak boleh dikeluarin Gak boleh dibawa keluar Gak boleh dibawa keluar Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Nah gitu Gak boleh bawa bola ke situ man. Nanti dimarahin kayaknya. Karena di sana lagi suara dotan, <tuh> bawa apa ya, guys? Kayak... <tuh>